Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ahlan wasahlan wa marhaban biduyufinal kiram قد صرفتمونا ونورتمونا وفرحتمونا. Makan, majlis, الدين والدنيا والآخرة. Ya selamat datang kepada segenap para tamu, para ustazah, para ummahat, para akhwat, terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan hari yang cerah ini. mudah-mudahan silaturrahim kita di majelis diafah, majelis pertemuan pada hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua ibu-ibu uh, yang hadir pada kesempatan ini tidak pulang nanti dari tempat ini kecuali hajatnya digobolkan oleh Allah. Penyakitnya disembuhkan. Kesulitannya dimudahkan. Kesempitannya dilapangkan. Hatinya dibahagiakan. Utang piutangnya dilunaskan, Amin. rumah tangganya diharmoniskan. Amin. Yang belum berumah tangga agar dientengkan jodohnya, Amin. dapat pasangan yang solehin Amin. dan mendapat keturunan yang solehin dan solehat Amin. serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah ibu-ibu. Sebelum ibu-ibu dari berbagai rombongan yang hadir pada kesempatan hari ini memperkenalkan diri dan memperkenalkan rombongannya Maka terlebih dahulu kita bacakan sebuah hadis dari kitab Riyadus Salihin Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anhu. Abu Hurairah ini Salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sa'ad, radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdurrahman, ayahnya namanya Sa'ad. Jadi Abdurrahman ibn Sa'ad. Sedangkan Abu Hurairah adalah kunyahnya dan beliau lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Nah, mari kita lihat dalam hadis yang ingin kita bacakan pada hari ini, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salat wasallam pernah bersabda, kata Abu Hurairah Man yuridillahu bihi khairan yusip minhu. Hadisnya singkat. Man yuridillahu bihi khairan yusip minhu atau Yusuf minhu. Artinya, Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Jadi siapa saja di antara kita yang Allah kehendaki kebaikan, maka Nabi mengatakan Yusuf minhu, pasti Allah akan uji dia. Pasti Allah akan berikan dia musibah sebagai cobaan dan ujian. Nah, jadi Ibu, kalau kita mendapat musibah, eh, jangan suudzon kepada Allah. Kalau kita mendapat musibah, musibah apa saja Apakah itu musibah penyakit? Apakah itu musibah e, kehilangan pekerjaan? Apakah itu musibah e, kehilangan suami atau anak yang meninggal dunia? Atau kehilangan apa saja? Jadi kalau kita mendapat musibah, jangan suudzon kepada Allah. Jangan kita menganggap Allah tuh benci kita, Allah marah kita, Allah nggak suka kita. Uh, apalagi sampai kita beranggapan Allah jahat, naun men mendarik. Nah di sini Nabi mengatakan man yuri Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, siapa aja Allah pengen orang ini dapat kebaikan dari Allah, maka Yusuf minhu pasti Allah berikan musibah, pasti Allah akan uji dia, pasti Allah akan coba dia. Nah, jadi kalau kita dapat musibah, alangkah indahnya kalau kita husnudzon kepada Allah. Walaupun kita juga wajib introspeksi. Oh, kenapa saya dapat musibah? Oh, mungkin ini karena saya punya kekurangan, saya punya kesalahan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang supaya saya tidak berlarut-larut eh, hanyut di dalam kemaksiatan supaya saya memperbaiki diri. Jadi musibah tersebut kalau kita sikapi sedemikian rupa sebagai ujian atau sebagai peringatan kemudian kita introspeksi diri dan memperbaiki diri maka musibah yang kita dapatkan akan menghapus dosa kita. Dan sekaligus akan mengangkat derajat kita. Nah itulah yang dimaksud kalau Allah berikan kita musibah maka berarti Allah menghendaki kebaikan buat kita nah makanya jangan langsung suudzon jangan langsung menyalahkan Allah jangan jadi kita introspeksi diri sekaligus meyakini bahwa setelah musibah tersebut akan datang kebahagiaan sebagai pengganti karena di mana ada kesulitan pasti akan datang kemudahan fa nama al-usri yusro nama usri yusro Allah yang berfirman dalam Alquran fa'in nama al-usri yusro yaitu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Sampai dua kali Allah ulangi inna al-usri yusra Sesungguhnya di mana ada kesulitan Pasti ada kemudahan Nah karena ini sudah merupakan janji Allah Kita yakini, kita terima Insya Allah itu akan menjadi kenyataan Terwujud dalam kehidupan kita Amin ya Rabbal Alaminah hadis yang barusan kita baca Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari anhu Yang dinukilkan oleh imam Nawawi dan dicantumkan dalam kitabnya yang berjudul Riyadus Solihin. Yang mana kitab Riyadus Solihin ini Bu, buat para ustadz, para ustadzah yang aktif berdakwah sangat bagus sekali. Jadi kitab Riyadus Solihin itu kalau dijadikan pegangan buat berdakwah bagus. Kenapa? Karena isinya aneka ragam tema, aneka ragam judul. Jadi Imam imam Nawawi mengarang kitab ini, uh, saudara mengarang kitab Riyadus Salihin. Jadi beliau kumpulkan ayat Quran dan hadis sesuai tema. Uh, oh pertama temanya tentang taubat atau tentang ikhlas. Pertama tentang ikhlas dikumpulkan. Mana ayat Al-Quran yang bicara tentang ikhlas dan mana saja hadis-hadis Nabi yang bicara tentang ikhlas. Kemudian setelah itu masuk bab taubat Nah mana saja ayat Al-Quran yang bicara tentang taubat Dan mana hadis-hadis yang bicara tentang taubat dikumpulkan Setelah itu tentang sabar Nah dikumpulkan lagi mana ayat-ayat Al-Quran yang bicara soal sabar Dan mana hadis-hadis Nabi maupun kisah-kisah yang berkaitan dengan sabar Nah jadi bagi Ustadz bagi ustazah, bagi guru, bagi da'i yang ceramah kesana kemari, yang ngajar kesana kemari Kitab Riyadus Solihin ini teramat bagus Pertama, bagusnya apa? Hadis yang dikumpulkan Sahih, Dia nggak kumpulkan hadis da'if nah, Jadi hadis-hadis Sahih, hadis-hadis hasan dikumpulkan Jadi kalau ibu pegang Riyadus Solihin gak usah khawatir Jadi ibu tidak memakai hadis palsu kalau sembarang kitab kadang-kadang kita nggak tahu bu. Mana hadis yang sohi, mana yang doif, mana yang palsu. Kalau yang doif untuk ngesehat masih boleh digunakan. Tapi kalau yang palsu nggak boleh. Nah karena itu betapa pentingnya seorang juru dakwah itu memegang kitab yang sudah teruji. Dan kitab ini sudah terbukti bahwa dia hanya mengumpulkan hadis yang sohi. Nah jadi di hadis sholihin itu kelebihannya satu... Dia kumpulkan hadis-hadis sahih dari berbagai sumber. Uh, artinya bukan Imam Bukhari saja, bukan Imam Muslim saja. Jadi hadis-hadis dari sekian ratus kitab, dari sekian ribu riwayat, dipilih mana-mana yang sahih dikumpulkan dalam Kitab Riyadus Solihin. Itu satu kelebihannya. Kedua, disusun berdasarkan tema. Dan temanya tema-tema dakwah. Nah, jadi kalau ibu pegang Kitab Riyadus Solihin, buat dakwah seumur hidup, nggak bakal habis itu. Pokoknya mau dakwah di mana kek? Kapan kek? Berapa puluh tahun? Enggak, nggak bakal habis. Apalagi kalau juru dakwahnya pindah-pindah. Dari kampung ini ke kampung sana, dari desa ini ke desa sana, dari kota ini ke kota sana. Pegang riadus solihin saja sudah luar biasa sebagai pegangan. Alhamdulillah. Nah nanti kalau para ustazah atau para ustaz yang uh, lebih ingin mendalam lagi. Riyadus solehin ini banyak syarahnya Seperti apa? Seperti dari lulufarihin Itu syarah, artinya syarah penjelas Jadi kalau kita mau gali lebih dalam lagi Apa sih maksudnya, apa sih pengertiannya Kemudian apa sih manfaat, apa sih faidahnya, apa sih hikmahnya Nah itu dijelasin lagi di dari lulufarihin Sebagai penjelas daripada kitab Riyadus solehin Nah ini sengaja saya sampaikan Karena saya tahu yang hadir sini banyak ustazah banyak guru, ada juru dakwah dari berbagai daerah Nah jadi peganglah kitab Riyadus Shalikhin Sebagai pegangan kita untuk berdakwah Kitab Riyadus Shalikhin sudah terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia Sarahnya juga sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia Nah cuman kalau ada satu dua kalimat yang ibu tidak paham Tanya kepada yang paham uh, Tanya kepada Habib, tanya kepada Kiai, tanya kepada Ustadz Nah supaya apa? supaya pengetahuan kita di dalam memahami daripada riadus suluhain yaitu bisa terjaga insya Allah nah itulah hadis yang bisa saya bacakan pada kesempatan hari ini buat ibu-ibu mudah-mudahan manfaat amin ya rabbal alamin